Minasan, o bangwa, kiseki no tero yorokoso. Oke, okay, minasan hey, oke okay, genki desu ka? Hai, o genki desu ga, minasan. Gimana puasanya, minasan? Udah ada yang bolong belum? Ya. <laughs> Gimana, mana? puasanya lancar. Alhamdulillah, alhamdulillah ya. Semoga menasang di rumah uh, puasanya lancar juga yeah, ya. Tetap panjar, diberi kesehatan mm. terus. Amin. Ya, doain ya, amin. Okay. Oke. Jadi nah, kesempatan kali ini kita mau ngapain nih? Kita mau kuis. Oh, okay. yes. ego versus Nihongo. Oke. Okay. Nah, ego itu sendiri kan bahasa Inggris ya. Hmm. Sama nanti Nihongo di di bahasa Jepang, nah, bahasa, Jepang. Yeah, ya, okay. bahasa Inggris dan bahasa Jepang. Bahasa Jepang. Nah, Gak bisa bahasa Inggris Itu nanti kan uh, kita kan di sini kan Kisaki kan sebenarnya ada dua cabang gitu ya mm -hmm. Cabang Inggris sama cabang Jepang gitu ya mm -hmm. Nah nanti kan biasanya handle Inggris aku nih mm -hmm. Nah nanti aku yang di egonya mm -hmm. Yang egonya aku Habis nanti kan biasanya handle yang nihunggo Nah berarti nihunggonya saya salah bisa besok lain kali kita switch gitu <laughs> oke okay, ya oke okay, oke okay. okay, tapi untuk kali ini itu nah untuk peraturan lanjutnya nanti yang, di, yang buat si Chandra nih Chandra di belakang layar coba gimana Chandra dijelasin dulu hmm, kita dijelasin dulu peraturannya oke okay, jadi Minasang peraturannya tuh nanti ini ada toples di sini nanti Mas Dewan sama Sisnu ngambil ini kertasnya di sini dan isi kertasnya itu istilah-istilah bulan Ramadan. Oke, okay. bulan Ramadan. Ya, istilah-istilah bulan Ramadan. Ah. Tapi nanti tuh cepat-cepatan yang jawabnya kan, ah, okay. Mas Dian pakai bahasa Inggris, ah. Mas itu pakai bahasa Jepang. Okay. Nanti pada cepat-cepatan jawab, sama hmm? bisa apa namanya bikin alarm sendiri, bel, okay. okay. bel gitu, biar, biar, biar, biar, biar, biar kayak puis beneran. Yeah. Oh, iya. Mas Dilan, dari Mas Dilan, dulu aja harus cepet cepetan. Iya, ah, ya, harus cepet cepetan. Oke, okay. oke, okay, okay. coba Mas dengan mau Oke, okay. nah. bel nyawa bikin, bikin bel dulu, ya. bel ah, okay. belku <laughs> rawan banjir di sang pria yeah, seru. Ya, Belku nanti, bel Ego, bel ego nanti bel bel bel bel bel bel bel bel bel bel coba coba tes dulu mas Jovan masih itu kok <gak> jadi kayak itu ya aku <gak> takut habis ini banjir gitu ya? <gak> oke. Oke. Right. nanti itu cepet-cepetan jawab pokoknya ya oke oke masang nanti langsung aja ya kita mulai ya bisnisan ya indozo <gak> midet sudah ya. selesai oke okay. ini ambil dari siapa dulu langsung di sini aja deh langsung situ Nih hmm. minasam. Nah. Siap? Tadi <sampai> <sampai> udah belum? Siap belum? <hantar> <lalu? Batu? hantar> Tunggu dibacain dulu. Nah, atau enggak? Aku bacain terus? Eh, langsung aja ya. Langsung aja. Satu. Idul Fitri. <gayu> Siapa dulu tadi? Iduluan. Siapa duluan? Jadi kalau Idul Fitri itu di Nihongo itu cuma diserik yang Soalnya kan hmm. di Jepang juga gak ada kan? Iya. Uh. Jadi jadinya Idul fitur... Fituri. Fituri. <gayu> Fituri atau Fitri? Uu. Fit, Fituri. Fituri. Oke. Okay. Idul Fituri. Idul? Fituri. Yeah. <gayu> kalau di kalau di Inggris itu juga sama. Jadi kebanyakan emang di Jepang juga itu ya, sama -sama. Ah. Jadi Inggris sama Jepang itu karena itu kan istilah Arab ya, bener -bener. ya karena bener. Islam ya Islam, Islam itu biasanya kita kebanyakan di uh, serap aja. Jadi kebanyakan nanti sama di, di Inggris pun. Kalau untuk uh, idul Fitri juga biasanya untuk Eid Mubarak. Eid Mubarak. Nah itu biasanya kalau ucapannya gimana berarti? Kalau ucapan selamat Idul Fitri oh, jadi Idu Ruvituri yo omeditogusaimas, omeditogusaimas. Jadi pakainya omeditogusaimas nih selamat. Kalau kan? di Inggris? Kalau di Inggris mah tinggal Happy Eid Mubarak. Oh Iya Happy Eid Mubarak. Kita gitu ya minasah. Oke okay. berarti ini satu poin? Satu kosong. Okay. Okay. Yang gue satu ego. Egonya kosong. Yo mas Dewan, next. Oke kata kedua siap nggak burit aku takut, aku takut semua. Mas, mas, dewan. mas dewan duluan, duluan. oke okay. okay aduh apa ya <laughs> aduh, aduh, lupa jadinya aku tahu aku tahu apa biasanya itu juga ngabuburit itu kan juga istilah Indonesia ya mm -hmm. Indonesia, ya. itu biasanya pakai istilahnya uh, kalau di kalau di, Jep eh, di Jepang egonya nya bahasa Inggrisnya itu pakai killing time atau killing time before iftar tapi mm -hmm. biasanya tetap pakai killing time meng, apa namanya menunggu waktu lah ya istilah yeah. apa literal meaningnya menunggu waktu tapi itu kayak menunggu gitu killing time atau killing time before iftar. Nah kalau uh, nihoongonya nah, itu imatsubushi, nah hmm. Itu, hmm. itu kayak Iya sama sih, sama kayak bahasa Inggris itu kaya, oh. kaya itu, gitu oh, kayak kayak menghitung waktu gitu kayak killing time gitu. Uh. Ya, kan? okay. Mungkin itu dia dari bahasa Inggris juga ya? Bisa jadi. Oke, okay. itu yang menarik. Apa tadi? Yang <laughs> nihoongnya? Imatsubushi. Kalau di ig killing time. Killing time. time before iftar. Masuk Oke, jadi ser. Satu, satu, satu sama, ya? skornya satu sama alright alright udah okay. saya jadi alright oh, ayo yeah, <laughs> ya bayang ini kita shootingnya jam 12 malam oh, yeah. sambil nungguin show si oke ke atas <laughs> selanjutnya nah <Bye. laughs> okay. siap? Sahur. Dia nggak jelas, dia nggak jelas dia. Masih Sahur. Sahur itu kan diawali dari sebelum apa namanya sebelum sebelum puasa ya. Jadi awas. itu kalau di Jepang itu namanya danjikino mai. No so fuji. dan gigi maino sukuji so dan gigi maino so fuji. So fuji. So fuji. jadi makan sebelum berpuasa. Ya. berpuasa. Oke. Okay. <laughs> <laughs> di Inggrisnya? Simpel sekali Di Inggris itu cuma diserapi juga. Namanya, bacanya sahur juga sahur tapi untuk uh, spellingnya itu S U H W O R jadi suhor. suhor. Suhor. Suhor. Tapi bacanya tetap sahur gitu. kan <laughs> Oke, oke skornya dua satu. Ya, oke kata selanjutnya adalah ini gampang banget nih, gampang banget nih puasa. Lupa masih duluan, masih Lupa ngomong puasa. Jadi ini hoggonya puasa itu dan jiki. dan puasa danjiki simas. Danjiki simas. Uh, danjiki simas. kalau berpuasa dan jiki sih Mas. Danjiki sih Mas. Danjiki sih Mas. Kalau bahasa Inggris ada bahasa Inggrisnya juga. Bahasa Inggrisnya itu fasting. Iya, fasting. Fasting, fasting. itu berpuasa gitu. Oke, okay. next deh. Skornya 3-1. <laughs> Mas Dewan gak pernah nyebutin alarmnya, kok. Dia tuh mengangkatan <guluh> <guluh> <guluh> Oke, ke atas selanjutnya nih, binatang. Oke, satu, dua, zakat. <guluh> <guluh> Mas, Mas Dewan, Dewan Mas Dewan <guluh> zakat itu uh, sebenarnya ada beberapa. Pendapat sih, mm -hmm. ada yang yang paling simpel itu udah "alm". Alm, a, a, l, m itu sedekah gitu, tapi ada juga yang nyebut "di obligatory charity". Obligatory charity, obligatory itu wajib. Charity itu kayak amal juga, jadi oh, iya, amal iya, yang iya, wajib wajib Kan, kalau kita kan wajib bagi yang itu ya, gitu. Kalau di minggu ini, kalau di Kisah ini, kalau ini, lebih simpel ya? Nah, lebih simpel kisah itu, itu literalis ini apa sih di kalau uh, kalau itu dia kayak sedekah kisah tiga gitu ya memberi sekarang hmm. skornya tiga dua masih tertinggal <tuk> <tuk> <tuk> sekarang masih snu eh, aku lagi ngambil hmm, tarikan nanti Tadi kan, kan, kan masih oh, dua oh, nah. sekarang masih snu kita ditemenin akhirnya minasang hmm? ya kata selanjutnya Satu, dua, eh, buka puasa. Masih buka, ya? oh, masih oh, Jadi buka puasa itu nih oh, itu.. Danjiki Ake Danjiki Ake Atau oh, Danjiki ya? oh, oh, oh, Danjiki ake oh, oh, oh, oh, yang membuka ya oh, oh, oh, saya kalau di dalam bahasa Inggris kalau bahasa Inggrisnya itu break the fast. Nah ini ada yang sering salah nih. Uh. Kalau biasanya pakai mereka pakainya break fasting. Sebenarnya uh. uh. kalau aku baca baca tuh kurang tepat karena break fasting nanti yang yang itu berarti lagi sarapan gitu. Jadi kalau break the fast fasting itu kan dari fast itu ya fasting. Jadi break the fast yang break apa break fastingnya gitu itu jadi Buka break posen. the fast bukan break fasting ya <coughs> break the fast oke okay. okay, skornya apa dua kalau udah ini aja mas Dewa ya. <laughs> dua itu tinggal dua satu apa dua, dua dua dua itu dua, dua. Uh, ya nggak <coughs> alam misalnya <juga, coughs> misalnya nggak apa-apa aku jiwa fightingnya penting yuk oke kata selanjutnya Ramadan. Ya pasti lah, pasti mas Lewan. Kasih biasanya makan gimbang, nggak memang beneran Mas Lewan duluan. Bru nya tadi kelihatan banget muntratamanya. Ramadan, ya okay. Ramadan sih. Iya, kalau di bahasa Inggris, Ramadan juga Ramadhan. Berarti sama, ya. Oh, Semua juga Ramadan, juga Ramadhan. Tapi, menurut biasanya pakai itu ya. Pakai kata kertas. Soalnya, kata serak banget. Hmm. Jadi, sama, minasan Ramadan. Tapi, biasanya kalau... Padahal, kita yang menulis Ramadan, pakai H. ya Biasanya, kalau di Inggris juga enggak pakai. Jadi, Ramadan aja, hmm. Ramadan. Biasa, berarti. Tapi, uh -huh. bisa, Ramadan. Bukan, dapat gitu <laughs> Oke, okay. guys, okay, ya, skornya empat okay. tiga. Terakhirnya, ya. Terakhir nih, yang terakhir nih. <laughs> Ah ini nih, yang lagi nah ini ya, selesai satu Wah, belum, aku sebutin itu dulu satu, dua takbiran kalah lagi dia kalah lagi masih duluan begini mas Dewani kalah cepet, makanya jodoh terus Apa kok? kok apa, apa hubungannya misalnya, misalnya, misalnya, misalnya, misalnya, misalnya, misalnya, misalnya, misalnya, tadi misalnya, itu, itu Kami sama misalnya, misalnya, misalnya, Panjang misalnya, misalnya, Kami misalnya, misalnya, misalnya, misalnya, misalnya, misalnya, misalnya, misalnya, Sebenarnya penjelasan itu, kami sama itu kan Tuhan hmm. Terus sosang itu, sosang itu kayak memuji oh, Memuji-pujian, oh, jadi puji. Puji. melakukan pujian kepada Tuhan hmm. Kayak takbiran, takbiran hmm. juga muji Tuhan hmm. Kalau di egonya, itu hampir sama sih puji-pujian juga hmm. Namanya Laudation, Laudation, L-A-U-D-A-T-I-O-N Laudation, atau kalau malam takbirannya biasanya ada yang nyebut juga if kayak Mungkin uh, kan kalau di Christmas ada Christmas Eve ya, itu semacam dunia kalau di kita nanti ada lembaran uh, Eve gitu. Tapi biasanya pakai valuation itu artinya juga eh uh, wujudnya puji yang gitu. Gimana gitu, minasan Sepertinya kali ini yang menang adalah Nihongo. Nihongo. Nihongo. Adalah... Koyan 53, Minasan. 53. Oke, okay. yang menang adalah Nihongo. Aku yang semangat ya Minasan <Gül Unfat? laughs> Apa ya, kita ya, tetap semangat Oke, okay. itu Minasan uh, Mungkin itu... Ya. Udah kan Drah? udah gila ada konsekuensi apa-apa kan? Nggak ada, gila, gila, ada. Gila, gila, gila. Gila. Gila, gila. karena puasa gitu, gitu ya Minasan Karena ini juga syutingnya malam-malam Alhamdulillah kita syutingnya malam-malam Jadi tidak ada tepung di sini <gulah> ya. gila, <colorful> Tadi ada hukumannya sih Apa ada hukumannya? Iya, ya. ah, ada lah ada ya. Tapi nggak oh. jadi. Ramadhan harus berbaik hati ya. Iya. <laughs> oke, oke. Oh, nah ini kan itu tadi ya. Oke. Mungkin itu tadi yang Menasang. Ya, Menasang ya, juga ya. Ya. Uh, untuk game uh, atau game kita, ini kan juga lama banget. Nggak game nggak. Ah nggak nggak Mungkin bisa kita sama nggak beli juga kita Gap, game sama anak-anak yang lain ya. Boleh. Itu. Iya. Itu kita nanti ego. Mungkin kapan-kapan juga kita ada ego sama versus New ungu lagi. Kapan-kapan. Jadi misalnya teman-teman ada kritik dan share, langsung aja terus di kolom komentar ya kolom komentar dan juga jangan subscribe untuk hmm. apa Cookie? <guk> akhiran misalnya <guk> namanya akhiran Bukan itu nama lamanya itu udah <guk> official name-nya udah ada kalungnya akhiran <guk> kucing kisaki akhiran jangan lupa untuk subscribe <guk> subscribe like, dan juga share, share ke teman-teman semuanya yeah. nah kita mungkin minasa juga berbagi uh, Sedekah share, eh sedekah share dan juga iya, subscribe ke Kiseki, kita, iya, kita iya. akan menghibur untuk menemani buka saya uh, iya. karena kita akan ketemu lagi setiap apa hari share. Kamis dan juga hari Sabtu, jam 6 sore, sore, hanya di Kiseki Gaku Channel, dan selalu Shinji dekureme Kiseki da